Ku sadari kesalahan ini yang membuat segalanya gelap jadinya Oh, kasihku, ku harap kau mau memaafkan menerima. Pengakuanku Jangan kau diam lagi Ku tak sanggup menahan Bicaralah kau sayang Jiwa ini tak tenang Cinta jangan kau pergi Tinggalkan diriku sendiri Cinta jangan kau lari Apalah arti hidup ini Tanpa cinta dan kasih saya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 Jiwa ini tak tenang uh, Cinta jangan kau pergi Tinggalkan diriku sendiri Cinta jangan kau lari Apalah arti hidup ini. Cinta dan kasih oh. Tanpa cinta dan kasih sayang Tanpa cinta dan kasih sayang